Dengan tertib, ayo jangan mengganggu para pemain layangan. Ayo jangan mengganggu penerbang layangan. Ya, dibuat partisipasinya kepada seluruh penonton dan pengunjung. Jangan sampai bisa mengganggu para pemain nah. layangan. Satu, dua, tiga, lompat. Iya, bisa terpan dengan uh, sukses. Bagus sekali. tegak berdiri. Semoga bisa menyulih hati panitia dan bisa dapat keberuntungan. Bagus sekali. Jadi salah satu kreasi yang penuh pertimbangan layangan ya oh, oh, dari mana jauh, jauh sekali ah, Monorogo, Barat. kamu bisa mencuri hati nah, lagi, kami ini adalah layangan nah, naga naga dari Yuk. 30, 30, 30 naga Jawa 30, 30, 30 naga Jawa 30, 40 yang siap Ya, nomor yang disebut tadi Mana yang siap dulu Mohon untuk menyiapkan dirinya Ayo nomor 6 Ya nomor 68 Sekali lagi 68 Para penonton Yang menjumpul di ujung barat itu Mohon untuk minggir Para penonton Yang menjumpul di pinggir Di pinggir itu Mohon untuk mesterilkan Bisa mengganggu para pemain atau peserta layang-layang pada sore hari ini. Ayo alap-alap, siap? Alap-alap, siap? Alap-alap. Yang ya, sukses terbang alat sukses terbang ah, ah, sukses sekali semoga bisa mencuri jangan putus asal nanti kita ketemu di festival layang-layang selanjutnya minta Allah akan menjadi di Albu Koti dan juga di Kaumat Suaroto di Oke. timur Di timur sungai yang tadi gagal terbang di sebelah timur sudah kelihatan terbang ya. Tadi naga sudah mau udara di timur sungai. Oke. Dan juga kami informasikan kepada Bapak-Ibu warga masyarakat Desa Lewan Bahwa saya sebentar lagi menghibur Pak Jeningan Sebuah tarian polosal suling samudera dari Ponorogo Sebentar lagi akan menampilkan atraksi seni tarihnya Di hadapan Pak Jeningan Setoyo Sekali lagi, Soekan Rauh, Bapak-Ibu masyarakat Desa Lewan Masyarakat Ponorogo di Bumi Lewan Selalu untuk selalu jaga jarak dan selalu pakai masker karena pada kesempatan sore okay. okay. hari jaga, ini pagelaran festival layak layak dalam gimana? pak. hari ini selalu sehat dong air roda terima kasih lapangan sisi barat awas penonton migir penonton migir awas jangan mengganggu peserta lomba. sekali lagi penonton yang di jalan baru kumping ini gudia pun yang Dewi orang rumah ini nah mas kerjasamanya bapak ibu ke. bapak ibu kerjasamanya jangan sampai menggagum peserta tolong penonton. ya tolong apa-apa Loh. bayangan naga 70 meter mantap lor bayangan naga 70 meter lor di rasuman kok apa? Masalan bangunnya bu. Kapal kena alur, kena alur, kapal kena alur be. Sekali lagi layar kapal <tuh>. untuk digeser atau diturunkan. Jangan mendekati layar naga. <tuh>.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 naga yang lain yang juga ingin mencoba alam ngelewan. Apakah bersahabat dengan naga-naga yang lain juga? Iya, semoga bisa bersahabat dan nantinya naga-naga yang lain juga bisa terbang. Naga-naga lain juga bisa terbang. Sekali lagi kami bawa kepada uh, uh, seluruh penonton Untuk berpartisipasi uh, uh, untuk memasokkan Tempat lapangan Supaya jalannya uh, A.A. Festival kali ini bisa sukses Dengan bagus Yuk Persiapan lagi Untuk yang lain Naga 60 meter posisi yang Ini mau diturunkan tidak mengganggu jalannya uh, lomba. Untuk lapangan mau ya, dipergunakan terlantai. Untuk meneruskan naga-naga yang lain Jadi ikuti nah, terus Agar yang sudah terbang digeser ke barat Dan Biar tetap bisa menghiasi Wangir bumi lewat iya sekali lagi kepada layangan naga yang sudah bisa terbang mohon digeser ke sebelah utara uh, biar bisa uh, menghibur menghiasi alam atau angkasa di atas bumi lewat ini